ternyata karena saya mau berusaha apa, jadi saya pertanyaan pemandu. Yang pertama, perasaan saya hari ini adalah bahagia karena diterima oleh orang-orang baik. Yang kedua, yang menjadi beban dan kesulitan saya saat belajar adalah sambil untuk memahami materi yang telah disampaikan atau sulit untuk mengingat. Yang ketiga, bagaimana saya bisa dapat keterampilan belajar dan juga melatih untuk beradaptasi dalam seingatnya kan waktu lupa atau... <ra> saya yang saya di baru dan membuat untuk mempersiapkan depan yang Baik perkenalkan nama saya Lala Amelia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik.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 yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk mengujudkan sikap kita? Percaya dan kemampuan diri, belajar dan giat, berpikir positif, memiliki mimpi yang besar, pantang menyerah, dan jangan lupa berdoa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kelima, bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi Anda? mempersiapkan de demi masa depan. Perencanaan mulai dengan mengambil keputusan, strategi pemilihan dan dari pemilihan pendidikan masing-masing, mengikuti kegiatan, dan belajar dengan sabar. Tiga. Halo siang. Kenapa nama saya sudah di sini? Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu perasaan hari-hari ini. Kamu tidak bisa digambarkan antara senang atau sedih, tetapi saya berharap dapat mengulai hari ini dengan cerita. pertanyaan kedua beban dan kesulitan saya dalam belajar adalah sulit memahami dan tugas materi, rasa malas atau tidak konsisten dalam belajar dan mengejar tugas serta tidak tugas dan malas untuk mengulang pembelajaran yang belum dipahami. ketiga yaitu cara saya bisa dapat peningkatan adalah dengan melakukan atau memahami apa yang terjadi sehingga dapat pada dapat beresolusi kasih kepada orang baru dan hal-hal baru yang saya harap Pertanyaan keempat, karena kegiatan saya yang saya lakukan untuk mengulitkan kita, yaitu menghilangkan rasa malas, fokus dan tetap konsisten dalam mengejar apa yang dihubungkan. Agar semakin yakin saya dapat meraih hal itu. Cari hal baru yang bisa dilakukan untuk menyebutkan Pertanyaan kelima, karena saya menikmati ke percapaian kegiatan dan strategi saya yang saya persiapkan dari masa depan, yaitu dengan membuat target apa saja yang sudah dicapai dan perubahan ini serta pola pikir juga saya bersyukur dengan pembelajaran atas pengalaman yang saya lakukan kalau Halo, Halo. Halo apa, apa? Nama saya, Juna Mulia disini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pemantik pertama, perasaan saya hari ini cukup bersemangat dengan hari baru dan juga hal baru yang akan terjadi pada hari ini yang kedua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 Kesulitan uh, saya punya bertanya berteriak yang pertama pelajaran saya yang ingin. hari ini baik karena ya. beberapa hari ini saya juga like itu. Uh, yang kedua, hal yang saya rasakan adalah tidak saya suka dan juga saya ada sulit mengerti untuk mengalami kesulitan uh, ini. ketiga, cara saya beradaptasi dengan mungkin dengan mengikuti alur dan mencoba bersosialisasi dengan teman kangkat, misalnya dari saya untuk yaitu dengan cara cocozuan, dan melihat orang yang akan datang akan dapat belajar lebih dari lagi agar saya masih saya kegiatan dan tinggi. E dengan belajar dari hal-hal baru -hal dan mencoba belajar lebih banyak serta dari pelajaran yang terdapat diantaranya seperti apa saya di sekolah atau di tempat lainnya dan saya juga mencoba untuk meningkatkan <tif> prestasi saya agar menurun ini yang saya hadapi dalam rekornya serta menekan diri saya agar bisa mencapai rekor lebih tinggi dan diri saya Halo, selamat pagi perkenalkan dengan saya Nadia di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang pertama untuk sadar perasaan saya merasa senang sisi -sisi karena masih bisa berdiskusi yang kedua yang menjadi kesulitan saya dalam belajar saya yaitu saya sering merasa tidak bersemangat belajar dan tidak fokus ketika mendapatkan materi yang menurut saya sangat susah dipahami. Yang tiga, caranya yaitu dengan menjadikan satu perubahan sebagai pengetahuan atau pembelajaran baru melihiri dengan orang-orang yang baik dan menyenangkan lalu juga mengakresiasi setiap hal yang terjadi pada perubahan saya Pertanyaan yang keempat, ada beberapa rencana dan kegiatan yang ingin saya lakukan Dengan profesi ini atau memperbaiki kekurangan yang anda lalu juga memperkaya wawasan dengan belajar yang melihat Cara saya mengukur ketercapaian strategi dengan melihat berapa mampu saya bisa mencapai sesuatu yang dinaik. Dan jika saya mampu mencapai itu, saya akan melanjutkan capaian. Nah, ya, kalau ya. saya, ya. Ini, saya akan jawab beberapa pertanyaan komentik. Yang pertama kesalahan saya hari ini adalah. Baik, dan bukunya bahagia karena itu adalah berbeda Dan kedua, tuan dan kesulitan saya dalam belajar Bantu kita tidak ada, tapi kalau kesulitan saya dalam belajar adalah sebut Yang ketiga, bagaimana saya beradaptasi dengan perubahan Saya selalu mengikmati momen yang ada Yang keempat, rencana dan kegiatan saya untuk mewujudkan kecet saya harus mencari ilmu dan pengetahuan dan menentukan tujuan jabatan dan berkas. Menentukan tujuan tujuan Tokyo bisa membantu saya dalam mengusun rencana mengenai hal apa saja yang akan saya lakukan. Setelah punya tujuan, saya baru bisa merencanakan operan perencanaan secara bertahap. Rencana ini harus catat sedetail mungkin agar selalu fokus. Dan yang kelima, cara saya mengukur pencapaian strategi, saya perlu belajar dan rajin. Sekian dari saya, saya. Selamat siang, nama saya, Dapul. Apa berpikir, apa? apa perasaan anda hari ini? Kami saya hari ini campur tabung agar belajar. Yang benar apa yang jadi beban dan kesulitan anda dalam belajar saya dalam belajar adalah rasa malas dalam belajar. Nah, ini yang ketiga bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan. Nanti alurnya saja nanti selama berjalannya waktu saya akan terbiasa dengan perubahan itu. Yang keempat rencana dan kegiatan yang ada lakukan dengan saya. Kita memperbanyak lagi dalam kegiatan saya mas berjalan untuk dan saya akan belajar dengan melihat tidak perlu tidak perlu Tahu kepada dalam ini ah bagaimana memukul kegiatan kegiatan strategi yang kita persiapkan dengan masa depan saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang disiapkan dengan masa itu katanya yang saya dengan strategi yang disiapkan siapkan dan tujuan untuk berjalan lancar saya anggap itu juga tercapai kasih ahead. Di sini, ya, di sini. Di sini. Jadi, untuk apa perasaan anda hari ini Misalnya saya hari ini saya mendapatkan jajan lebih -jajan dari saya dan saya bisa hadir di wawancara pada hari ini apa yang menjadi beban dan kesulitan dalam belajar yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar yang terus kadang gimana anda bisa beradaptasi dan cara saya beradaptasi dengan perubahan, kita melihat kebiasaan dan kemampuan saya. yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk membentuk kita nah, untuk rencana dan kegiatan yang. Ya, ini saya sudah mulai. kegiatan ya, dan melatih skill saya di bidang ya, ya. akademik. Lalu, betulnya, bagaimana Anda mengukur pencapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan demi masa depan? Saya mengukur saya dengan cara melihat saya akan berubah dan perubahan yang ada di diri saya Seperti saya yang kemarin kemarin ya. membuat kesalahan dan sering tidak sekolah terus. Setelah itu saya membuat target, saya harus sekolah setiap hari. Setelah saya membuat target itu saya melihat perubahan saya yang sekarang sudah mulai aktif dalam bersekolah terus. Saya yang lain, saya ya mau saya. Terima kasih yang berjalan-jalan dari kota saya menjawab pertanyaan yang pertama atau perasaan saya, saya antara yang, yang kedua yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar dan yang adanya rasa yang yang ketiga Bagaimana saya bisa ber beradaptasi dalam perusahaan yaitu dengan bisa diri saya dalam rumah dan kegiatan yang saya lakukan untuk lebih fokus dan lebih kalau saya untuk saya bisa Bagaimana saya maupun kegiatan dan saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya inginkan dan seberapa mampu saya mencapai sesuatu yang ingin Kalau Halo, perkenalkan nama saya Aris Bukalina, saya dari kelas 1143 Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan Yang pertama, apa perasaan anda hari ini? Perasaan saya hari ini senang karena saya bisa hadir ke sekolah dan bertemu Dan sedih karena saya merasa masih kurang enak apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Selama ini saya merasa tidak terbebanyi dalam belajar Namun terkadang saya sulit berkonsentrasi dan sulit menemani belajar Yang ketiga, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan menerima perubahan tersebut Menanamkan mindset terus berkembang Dan belajar untuk menerima perubahan Namun kita akan dapat lebih cepat selama waktu awal dalam beradaptasi dengan perubahan Yang keempat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 membuat saya sering tidak fokus dalam pelajaran yang sedang saya pelajari. Kemudian yang terakhir adalah munculnya rasa malasan. Karena banyaknya aktivitas saya dalam satu hari, dan di saat ada waktu luang, saya sering gunakan sebagai kegiatan malasan malas malasan saya. Karena mengumpulkan niat itu keramat sulit, apalagi jika saya sudah terdokter di atas utah itu pasti ujung-ujungnya tidak akan bisa beranjak dari tempat itu sampai saya pelaksana diri.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 tapi pentingnya dengan mengembangkan nilai dan bakat saya yang berhubungan dengan jurusan yang akan saya ambil di pertengahan buku, yaitu dengan mengikuti meskipun bagi luar sana, belajar mandiri burungan. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan lain, seperti makhluk luar dari sekolah dan organisasi sekolah di Amerika. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, dapat menambah pengalaman baru dari saya sendiri. Yang sekiranya dapat saya gunakan di masa yang akan datang sebagai gambaran dalam mengikuti suatu so kegiatan.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 Kemudian sesuksesan saya dalam mengikuti suatu kegiatan dan respon positif dari lingkungan saya akan kegiatan yang saya lakukan. Terima terus Selamat pagi, disini saya kembali di ASA, di situ aku selalu dikreatif dari pagi. kalian pertama, aku kelasan ada hari ini. Ketanyaan, aku kembali dulu. Aku yang tidak diberikan kesuksesan saya dalam kegiatan. Ketanyaan saya, yaitu kepala saya. Saya yang saya akan belajar materi tentang materi tersebut. Tempat apa rencana dan akan saya akan belajar dengan tentang materi yang dilakukan saya dengan mencabuk kepada pengamatan ke yang saya dan kegiatan yang akan saya lakukan adalah untuk saya mengerti bahwa kebanyakan saya mengenai saya menerima di di dalam keadaan di dalam keadaan di yang ada menerima di masa depan dengan syarat belajar menulis sejauh kayak akun yang saya akan perkenalkan nama saya Charlene calon Hari ini saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama apa pasar Anda hari ini Pagi ini saya lupa saat bahagia tidak karena hari ini saya bisa bertemu bersama teman-teman semuanya dan menurut saya hari ini termasuk pelajaran yang mudah, jadi saya agak sambil Kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Saat saya kurang fokus karena saya orangnya mudah bantu,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 Kempat, apa rencana dan kegiatan yang adalah lakukan untuk mewujudkan cita-cita. Tentunya dengan saya plus bimbel, belajar setiap hari dengan hiat, dan lain-lain. Tentunya untuk mempersiapkan diri untuk masuk jurusan dalam perguruan negeri yang saya inginkan. Di sisi lain, di non akademik saya sedang memperbanyak pengalaman saya di esko saya yang saya ikuti. Seperti TIKER, karena dari esko yang saya ikuti, otomatis saya dapat lingkungan yang baru,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 Pembelajaran bahkan kegiatan yang sudah saya lakukan atau perjuangan itu sudah tercapai menurut saya itu adalah sedih yang saya siapkan untuk yang terima kasih.